hasti aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Cuy, bagaimana kabar? Kurang hari ini, saya harap semuanya dalam keadaan sehat, cuy. Ya, dan seperti biasa, saya cakap: jangan lupa cuci tangan, eh, jaga sop, dan pastinya jaga kesehatan, cuy. Ya, selalu jaga kesehatan, cuy. Oke, di video kali ini kita akan mereaksi lagi ceramah dari Ustadz Syamsul debat, cuy. Yang mana sini saya akan mereaksi dua video langsung, cuy. Tapi nggak, videonya nggak diulang-ulang lagi, cuy. Kan kita sudah mereaksi dua video dari Ustadz Samsul Debat, uh, masih di tempat yang sama gitu ya. Ceramahnya masih di tempat yang sama, tapi diulang-ulang gitu ya. Sekarang saya nggak ulang-ulang, cuy. Sengaja saya ambil dua video langsung supaya kita nonton sampai pertengahan saja, dan video keduanya sampai pertengahan saja. Ya supaya ini cuy, supaya itu tidak menggunakan masa terlalu panjang gitu ya Oke video pertama judulnya itu adalah Kenapa orang perempuan tak boleh bagi jaga GPS? Kenapa orang perempuan tak boleh bagi jaga GPS? Tunggu dulu saya artikan sedikit ini cuy bagi GPS Oh saya paham coy, saya paham maksudnya ini cuy Mungkin ini cuy kalau di atas uh, Mobil, di atas kendaraan Perempuan tak boleh uh, uh, Disuruh bagi ini coy Bagi jaga GPS gitu ya Mungkin salah jalan atau bagaimana Tapi saya paham maksudnya ini coy Dan yang video kedua itu Masih ceramah di tempat yang sama Yang mana judulnya itu adalah Suami romantik, peluk istri Dari belakang kat dapur Suami romantik istri dari belakang kat dapur Suami yang romantis Peluk istrinya dari belakang Di dapur ya Ke dapur, di dapur ya Posisinya peluk istri itu di dapur Kalau salah, kurang bisa benarkan di bawah cuy ya Kurang bisa benarkan di kolom komentar cuy Oke, dan langsung aja cuy ya Tidak berlama-lama lagi cuy Langsung aja kita ke video yang pertama Jom kita tengok videonya Oke, videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3... Dua Satu Boom. Bagi dia jaga GPS Fail Oh kaya Itu sebab orang perempuan tak boleh bagi dia jaga GPS Fail Orang lelaki biarlah dia bawa kereta sambil jaga GPS Ya bawa kereta gini. Okay. Ah. Dia kalau jaga Dah jalan bagus, dia jago GPS ya GPS Kemang okay, depan, depan, depan, depan. Yeah. lagi <laughs> Depan Depan Depan Depan Depan ke okay, dua-dua simpang. Ya Allah, apa ya. simpang kat situ? Ah, betul Allah itu dah tahu. Itu yang lelaki itu chenia, kau ke, orang <tid> Jauh nak u ni. Jauh, jauh. Sabar, sabar. Iya, itu bezanya. <tid> tu bezo. Nah. <tid> Lepas tu orang lelaki kalau contoh dia daripada KL, dia kena pergi mesyuarat kat Putra ya, ya. Yeah, yeah, yeah. Dia dah terbayang dah dua tiga jalan yang dia boleh ikut. Kau ikut sini ha, ikut sini, Okey, okey, ok Eh tapi jalan tu jam weh Ya yeah, kenapa lah, hari ni kan ada perayaan ni Oh, oh jalan pentas jalan, jalan ni boleh ikut tak? Boleh jalan tu Cuma jalan tu sempit sikit Lagipun pun cuba konstruksyen Oh abis tu, Jalan mana kau ikut jalan ni Boleh siap boleh ubah tu ikut jalan ni Jalan tu boleh Okey, eh? okey, okey, ok, okay. okay, okay, okay, okay. Itu lelaki yeah. Orang perempuan, <laughs> kalau dia dah tahu satu jalan Janganlah kau Janganlah kau ubah jalan lain Kau ikut jalan ni dekat, biarlah dia jauh! Rasa. Itulah jalan lelaki ikut, biarlah dia pusing tiga kali pun. Dia dah biasa <tuk> tiga kali, akulah jalan iya. ikut. Sebenarnya kena kebiasaan, Dan orang dengan orang lelaki, Perbezaan inilah yang menjadikan rumah tangga kita bahagia. Okey, okey, okey. Okay. Lelaki romanti itu sebabnya syukur dengan apa kita ada. Kita jangan keringat, rumah tangga ni tiga perkara kita keringat. Hmm permula kita takkan kenal pasangan kita melainkan setelah kita kahwin dengan dia. Okey. Tu. Dulu yang kita tahu pasal dia sebelum kahwin tu Fatah Morgana je sifatnya. <laughs> Tidak berpijak di bumi yang nyata. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Sebelum kahwin memanglah. Dia suka minum apa? Ai suka minum air, air oren. Ya Allah sama. Ya yeah, ya. Yeah. suka makan apa? Ai suka yang pedas-pedas, yang ni. Ya Allah kita ditadikan bersama ke ni I pun suka yang pedas Walaupun dia buasir semelit semua ada tau Dia suka ya? kalau aku, I suka colour ping. Ya Allah sama Apa halat jantan tu suka Kan? Tapi sebab dia nak menyamakan diri dia tu kan Iya yeah, iya yeah, Sebelum benar -benar. kahwin bukan main lagi Kaulah kunci cintaku Di dalam hatimu ramlah ram Kaulah segalanya Rutsahanaya Kau sumber ilhamku manbai meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih zanazin menaruh harapan zain lirih lagu mata syurga hidung syurga mulut syurga pada syurga di wajah munais Akhirnya ambil keputusan Kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah Bila dah kahwin Bagaimana tahu toh. kontut kawan tu busuk ketidak Dulu nak kontut masuk dalam bila air Bila dah kahwin Kontut bersepah Siap panggil Masih, Masih, kau dengar lah. tak? Dengar, tak, dengar. tak dengar, kau dengar Wah, oh, hajar tu Yang perempuan yeah. pun sama Sambil buat dulang Lalu depan suami bab Sorry lah Mulalah dia luka Diluka Ishimah Luka-diluka Ishimah Keliru banget. ajaib dan nuru Kasih yang disangkakan Sampai ke penghujung nyawa Era Fazira Rupa-rupanya sekadar Di pinggiran Francisca capitis Di persimpangan dilema Nora Akhirnya Rajuk Rahmat Kalau rela ku pujuk Spider Tak apa Ambil uh. keputusan Pergi tak kembali Ropani Sebelum pergi Sampai dia Hai, hai, hai bye-bye Ezlin Tapi bila dah berpisah Baru dia teringat Dulu, suami aku marah-marah pun bawa habis belanja. Ya, eh, ya, eh, ya. Eh. Marah-marah bawa balik laur. Hmm. Terasa kehilangan dia. Suami pula terbayang. Dulu marah-marah pun dia buat air kopi untuk aku. Benar-benar. Dulu benar. marah, marah dia gosokkan baju aku. Gosok baju seluar. Suara so, dalam pun gosok. Kamu <laughs> saya no, pun tak tahu. Yang suami pula tak sabar. Cepatlah, cik! Pakai paling panas sekali. Ambil kau. Ambil kau. Ambil, ambil, ambil. ambil, ambil. ambil, ambil dia sarung suara dalam tu langsung anu apa hal bang panie dia nak cakap segan dia pun sms aku mau pulang amok dia okay. pun jawab terserahlah padamu, mu era fazira seandainya masih ada cinta dah yang nur Faisa. Lalu dia pun baik balik gila lebih pintar banget ini ya. bukan kelakar, semuanya, semuanya kelakar untuk cakram. Ada, ada, ada, ada. Ini pintar nah, banget, nah, dia itu kan ya? lagu, lagu, lagu, Tak lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lah. lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lah, lagu, lagu, lagu, lah. Oke, oke. Ini diulang lagi cua, ya. Langsung aja kita ke video kedua. Yang penting kita sudah paham lah ya. Oke, okay, video kedua. 5, 2, jadi dalam pertama kita ingat kita takkan kenal pasangan suami isteri dah kahwin baru kita tahu Iya yeah, iya. Yeah. orang dulu walaupun tak kenal bahagia tau bahagia hari ni kita dah kenal segala kalanya sampai tak tahu dah buat apa tu sebab nasihatkan anak-anak kita jaga perilaku jaga perangai anak-anak hmm? kita sekarang berkumpul berapa ramai itu budak-budak kena tangkap dekat tempat-tempat sunyi untuk kita bayi sunyi kita bayi parking ada. berdua berapa iya buat tu sibuk apa. Kuih cakui. <laughs> tu tak kuih cakui, cakui. melaka, bukan kuih cakui lah tu. Kuih cakui pun tak turunlah. Taklah ai payah nak cerita. Kuih lah tanya orang. Kuih cakui gimana sih? Kuih. Ceritanya itu. Seingat dake kuih cakui. Karena bila zaman-zaman kan bagi lah kuih tradisional. Hari tu saya pergi ada satu jamuan raya, ada satu bank lah, bank masa jamuan raya dia buat merat sambil meraihkan anak-anak yatim. Saya pergilah majlis tu, anak yatim tu umur tiga ke enam tahun, tiga ke lima tahun. Kecil-kecil je budak tu, comel je budak tu, anak yatim. Saya duduk dengan dia buat ambil gambar, lepas tu dia tanya, Ci, kuih kari -kari, kari kari tak ada. Yang ada kuih cendol kan, kuih yang macam cendol apa? Langkong cendol tu kan. Lepas tu kuih ada lengkong warna putih. Lepas tu ada kek, muffin lah. Budak tu pun tak nak ada kuih-kuih ni. Dia kuih KL. Kuih kalipap tak ada. Tak ada. Dik tu je yang ada. Ni lah. Bila nak makan ni cakap, cakap, cakap, cakap. Budak tu cakap apa saya teringat tu Jadi tak kisahlah. Jadi balik balik. Tadi kita hanya akan kenal. Kita hanya akan kenal setelah kita kahwin. Yang kedua dengan pasangan suami isteri Tak sama dengan yang lain Jangan dibanding-bandingkan mm. Contohnya kita dengan suami isteri kita kan Kau hidup kita yeah. Jangan cakap Cuba ikut dia ni Jangan cakap Tak elok Benda tu tak baik Contoh Dia kalau dia kan dia macam ni bang. Dia layan isteri dia begini-begini Iya -begini. yeah, iya yeah, iya. Yeah. Tak semestinya elok Dia cerita yang elok saja Yang tak elok tak cerita Betul banget, betul banget. Kita jagalah ikut Kefahaman kita Suami kita macam mana Sebenarnya hidup kita biarlah tak senang, tak kaya tapi bahagia. Betul sangat. Kadang-kadang rumah kecil je tapi suami romantik, kemustahak. Iya iya ini. Kita dengar kecil bang. Assalamualaikum. Salam bang kat dapur bang suami dekat belakang. Belum. Ha bang panas. Suka ke tidak cakap? Suka ke tidak cakap? Tahu tak apa? Orang lelaki buat balik nanti tapi pastikan istri kita bukan jenis yang melatah. <laughs> Padu polo mak sap diikam makan tak tahu lah. Kan? Betul, ya, suami menurut kajian kebanyakan suami romantis ini memiliki Roy. Aduh gua. Ini kayak ini ustaz. Jamsul Debat ini banyak pengalaman sih. Kok bisa tiba, -tiba kayak stand up gitu kayak nulis gini ya? Apakah ustaz ini bukan sekadar spontan saja, Atau nulis, Kayak nulis je ya? Kayak stand up comedy kan nulis gitu. Boroi ya, Maksud, Kalau dia ada perut Biasanya dia ada ya. nilai romantik Lagi boroi dia lagi romantik Betul? Buat uh. eh, nyanyi-nyanyi dia balik kerja tu Indah sungguh panorama Bini jawat Bagai pulau <laughs> ni warna anak ulala Bahagia betul pelaku Ada lagu warah <laughs> kan Okey, kan? ya. yeah. Tak pun dia ngorak kan Dia ngorak nyanyi lagu ni stand lama pun Boleh Likih joh khatu Wau teri ademi Hazaru ranggeki Nazaru banggai Langsung keluar Kita tepuk tangan dulu sih, Ustaz Bisa nyanyi lagu Gila cik, sih Ketiketiketik Bawa kermatik Okey okay, <laughs> okay, okay, lah lu Okey Enggak Romantik tu sebabnya Orang perempuan Jangan pakai postman lagi dah Bategu suami Faham? Huh? Long Kau semua ingat dong, kau cakap ngabah kau Si goreng dah siap ya, Oh, pakai perang tarah ya Bah, mak cakap Si goreng dah siap Kau cakap mak kau Kau jawab lagi Mbah, abah cakap Kau jawab lagi, kau cakap ngabah kau sekarang Now Dia timbalan pengusipu semanita, cakap putih <laughs> Bukan sini dan sampai lain Sampai <laughs> <laughs> lain Cakap ngabah kau sekarang, now, now. Nibah-abah ni, Mak cakap tau, sekarang nak kau cakap dengan Mak kau, tak kena bahasa apa? Mak ni, Abah cakap tau, tak kena bahasa ke aku cakap dengan Abah kau yang kurang hajar, beri tak lah, Kan tak elok tu, kan? Jadi apa salahnya suami tengah basuh motor, tu, isteri yang gosok tu? Abang... Ya... Bila kono, air tu kat isteri, langsung keluar bila iklip ini start. Yeah, Indusan lagi Kan kita tengok Ustaz tu kalau ada bapak yang langsung lagu tu tak? Betul betul Aduh, betul tu tak betul Langsung betul. suami dia Kowilad kihen Jabohas tihen Maknya pun Barisho cenak Canak-canak cum-cum Jiran ki kanan tu Cap dum-dum cap dum bun, cap <laughs> Jiran pun terbabit Aduh <laughs> You tak buat mana lah? Kering banget Ustaz kayak gini sih. Apa ya kayak <laughs> menurut saya keren banget sih keren banget sih kan gue karakter uh, lelaki yang suka lagu-lagu Hindustan gitu ya gue ulang di situ T dapat banget kan gitu ya Enjaboh hastihe maanyaun baris hotihe ulang-ulang-ulang gue ulang juga nih ya Abang. ya iya <laughs> bila kono ay itu istri langsung keluar dari klip Hindustan iya yeah. enggak yang kita tengok di hutan yeah, tu kalau yeah, ada bapa macam tu je. Betul tak? Ya betul betul. Langsung suami de ko wil laki jabo <susur> hen jaboh hati. Jiran-jiran. Mari hos. Baris hoting cium-cium. Jiran kiri kanan tu <susur> cap dung cap dung jam. Jiran men tempabit. Aduh. <susur> Yuta buat manalah kita tahu kan? Ha ah, kemantra. keren ikut keren, keren ikut itu yes. sebab ni s ni kecantikan kita ni 4S kan saya sebut tadi salah satunya sebab jiwa kita nak cantik ibadah pertama-tama, salat sama-sama sama-sama. bila salat sama-sama ajak suami kita, katalah suami kita ada penyakit period tak berhenti ada, walau lelaki period tak berhenti makna dia tak semayang, tak semayang orang oh, perempuan pada time cuti dia sepanjang tahun Tak apa Johnny, pet dia pakai pun tak tahu. Yeah. Okay, kalau buka bajing lah KWM, dia eh. tu. Kan tu sebabnya suami ni kena ajak elok-elok. Jangan garang-garang perempuan maintain kid. Ya, ya. Jangan garang. Abang, abang sebagai kitor keluarga kena jadi imam tahu? <coughs> Kenapa lah aku rasa perasaan aku boleh maca... ...dan boleh maca Abang jadi imam. Mabak. Abang. abang. Wah, tak jadi semayang jadi orang lain. Alhamdulillah. Mana cakap lah elok lah. Hmm. Suami pun jadi imam. Bayanglah kan. Dan jadi imam. <Seraman> Allahuakbar. Waah. Oh, well. hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. <kasih inat Focus> Isteri dan suamiku. Nampaklah apa sih? Sampai. Inna. Toi nakal, kau sar. Itulah ya. Jangan nak ada, ada. Okey. Jadi. Oke okay, cuy itulah tadi uh, ceramah dari Ustadz Syamsul Debat ya. Di sini saya mereaksi dua videonya cuy ya, dua video. Dan di sini saya nggak tahu ini berurutan apa enggak gitu cuy ya. Saya nggak jadi masalah. Yang pastinya saya harus menyelesaikan ceramah yang uh, Tempatnya masih sama gitu ya Saya penasaran aja gitu ya Isi dari ceramahnya itu macam mana gitu ya Mulai dari awal sampai akhir gitu ya Dan aduh gua kayak gimana ya Saya dapat pengajaran banyak Saya mendapatkan hiburan juga Pokoknya yang dia cakapkan itu Saya nggak nyangka aja cuy Ini kayak saya berpikir Ustadz Syamsul Debat ini menulis ke Atau memang banyak ini cuy Banyak pengalaman ya biasanya uh, stand up comedy kalau kita bicara stand up comedy cuy spontan keluar dia cakep itu itu karena pengalaman dia tak menulis gitu ya dan Ustadz Syamsul debat ini kayaknya pengalaman cuy ya sebagian mungkin dia ada ditulis cuy, tapi ke, kebanyakan pengalaman gitu ya dia bisa mengerti aja gitu ya sampai laguin dia dihafal gitu ya waduh Apalagi di uh, dimana kita harus menjalani Namanya pacaran dulu Sampai menikah gitu Dan memang sangat beda Saat pacaran dengan Sudah menikah gitu ya Gila banyak banget pengajaran yang bisa kita dapat gitu cuy ya Waduh Bukan dari pengajaran aja cuy Saya terhibur banget Dan kayak apa ya Saya membuat video ini tuh bukan semata-mata Karena memang pekerjaan saya cuy Tapi saya bisa mendapatkan Suatu pengajaran yang tak pernah saya dapatkan di luar sana gitu ya Mungkin ya mungkin kalau yang tengok video ini teman-teman saya dari Indonesia Mungkin agak tak paham gitu ya Karena saya sudah lama ya hampir dua tahun mereaksi video-video dari Malaysia Jadi saya paham ya Cuman saya tak bisa membalas itu aja Saya nggak bisa membalas gitu ya Kalau teman-teman oh, uh, uh, cakap macam ini Saya tak bisa membalas gitu ya Tapi saya paham mereka cakap apa gitu ya Oke dan mungkin itu aja cuy Terima kasih buat korang yang selalu stay di channel Landy TK Dan sumpah Saya setiap minggunya harus ya Harus mereaksi ceramah ya, ceramah -cerama yang Unsurnya seperti ini cuy Ada komedinya Ada pengajaran yang kita dapat Dan intinya bisa menghibur saya Dan bisa menghibur korang juga cuy ya Terima kasih banyak ya, dan mungkin itu aja cuy Saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy, thank you next Thank you next, dan thank you next Bye